Joe Dante bukan satu-satunya orang yang meninggal di penthouse. Pada episode 12 drama penthouse Season 3, kita semua sudah dibuat bahagia karena Joe Dante akhirnya mati karena dibunuh oleh Sim Suryon. Joe Dante juga bisa dipastikan tidak akan selamat karena telah ditembak tepat di kepalanya oleh Sim Suryon. Di samping itu, Joe Dante juga jatuh ke air mancur Hera Palace dan tertimbun oleh reruntuhan karena ledakan bom. Namun Jo Dan;te bukanlah satu-satunya orang yang akan meninggal dalam tragedi di Hera Palace itu, karena Sok hun akan menjadi korban kedua dari pengeboman yang dilakukan oleh Jo Dan;te. Kematian Sok hun akan terungkap dan menjadi plot twist di episode 13 season 3 drama Penhouse. Saat semua orang tengah sibuk untuk melarikan diri karena ada bom di Hera Palace, pada preview episode 13 kita melihat jika Sok hun menahan Sok yung yang berniat mencari Sim Suryon. Setelah Sok Hun membawa Sok yung keluar, Sok Hun mungkin akan masuk ke dalam Hera Palace lagi untuk menyelamatkan Sim Suryon. Sok Hun kemungkinan akan menaiki lift menuju penthouse, sementara Sim Suryon mungkin akan turun lewat lift yang berbeda dengan Logan Lee, dan kemungkinan Sok Hun akan terkena ledakan bom saat dia berusaha menyelamatkan Sim Suryon. Hal ini mungkin terjadi, mengingat dari ucapan Sok Hun sebelumnya pada episode. 12, Sok hun mengatakan jika memungkinkan dia ingin mengakhiri semuanya dengan tangannya sendiri. Hal ini karena Sok hun juga sudah merasa muak dengan kelakuan Jo dan Tae, ayahnya sendiri. Mengingat Sok hun pernah berkata seperti itu, besar kemungkinan Sok hun kembali ke Hera Palace untuk menyelamatkan Sim Suryon karena Sim Suryon sendirian melawan Jo dan Tae. Namun sayangnya Sok hun akan terkena ledakan bom dan membuatnya terlempar dan terjatuh di air mancur Hera Palace. Kematian seok -hun memang tidak diperlihatkan secara rinci dalam preview episode 13 drama Penthouse. Namun ada hal yang mendukung teori kematian seok -hun ini, yaitu tangisan Berona saat bertemu dengan Ha Yun chul Berona bertemu dengan Ha Yun chul saat Ha Yun chul telah sadar dari masa kritis. Namun salah satu dialog Berona perlu dipertanyakan. Karena Berona mengatakan, Bagaimana jika dia meninggal karena aku? Perkataan berona itu tidak bisa ditujukan pada Sim Suryon dan Oh Yun-hee, karena Sim Suryon dan Oh Yun-hee sama-sama punya dendam terhadap Jo Dante. Jadi, jika mereka berdua meninggal, berona hanya akan marah dan membalas dendam, namun berbeda dengan Sok Hun. Karena berona dan Sok Hun sebelumnya berpacaran, namun setelah Sok Hun tahu jika Jo Dante terlibat dalam kematian Oh Yun-hee, Sok Hun dan berona putus. Karena Sok Hun merasa bersalah terhadap berona atas kematian ibunya. Jadi sangat besar kemungkinan Sokhun yang meninggal dan Berona merasa bersalah atas kematian Sokhun yang berjuang untuk mengalahkan Jo Dante demi Berona. Selain itu, Jo Dante meninggal dengan baju putih dan menghadap ke atas sedangkan pria yang meninggal di Hera Palace yang terlihat di episode 1 season 3 itu memakai baju berwarna hitam dan menghadap bawah. Hal ini sangat cocok dengan baju yang dikenakan Sokhun saat evakuasi orang-orang.